Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu tentang percepatan penggunaan aplikasi RKAS ya, atau ARKAS ini dalam rangka pengelolaan dana BOS. Nah, ini untuk eh, pembahasan atau sharing video kali ini. Jadi surat edaran ini langsung dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang dipublikasi pada tanggal 23 Mei 2022 sebenarnya ini tertuju untuk kepala dinas baik itu provinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia namun Bapak Ibu perlu tahu bahwa ketika ada eh, ada surat edaran seperti ini baik itu tertujunya di lembaga atau pendidikan Dinas Kabupaten atau provinsi itu pasti akan ke aplikasinya ya aplikasi atau realisasinya itu dari surat edaran ini pasti tertujunya itu ke satuan pendidikan atau ke sekolah masing-masing. Jadi ini sebagai informasi aja gitu kalau untuk persiapan pencairan dana bos itu harus dilakukan hal-hal seperti setempat Nah, untuk isinya dalam rangka pencapai atau dalam rangka mencapai pengelolaan anggaran satuan pendidikan yang lebih efektif, efisien, akuntabel, dan terpadu dengan mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 2 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengolahan dana BOP, PAUD, BOS, dan BOP Pendidikan Kesejahteraan dan Surat edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor sekian-sekian-sekian dan nomor 7 tahun 2021 tentang pengintegrasian sistem informasi Pengelolaan dana BOS Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut Nah nanti ini poin-poinnya perlu Bapak perhati, bapak Ibu perhatikan Karena ini menyangkut pencairan dana BOS di tahap berikutnya Untuk yang pertama Poin pertama ini Pengelolaan dana BOS pada satuan pendidikan meliputi tahapan perencanaan penganggaran Penatausahaan dan pelaporan yang merupakan satu kesatuan dengan sistem pengelolaan daerah Itu poin yang pertama untuk poin yang kedua pengelolaan dana BOS sebagaimana butir satu dilakukan melalui aplikasi arkas untuk satuan pendidikan dan manajemen markas untuk dinas pendidikan nah sebelum jauh ke poin berikutnya saya akan sharing atau bahas untuk poin pertama ini pengelolaan dana BOS ini pada satuan pendidikan nanti akan melalui tahapan perencanaan gitu ya seperti pada tahun-tahun sebelumnya e, ketika Bapak Ibu ingin mencairkan dana BOS e, di tahap berikutnya otomatis tahap setelah laporan itu akan menyusun e, kesatuan dengan sistem penganggaran gitu penganggaran yang nantinya akan dikeluarkan ini untuk apa untuk apa gitu nah seperti itu poin pertamanya kemudian untuk yang kedua ini untuk pengelolaan dana BOS ini mengacu pada butir pertama yaitu untuk sekolah-sekolah harus sudah mendaftarkan atau sudah apa namanya menggunakan aplikasi ARKAS. Menggunakan website ARKAS yang sudah disediakan oleh e, Kementerian ya, Kementerian Pendidikan. Dan untuk dinas pendidikan itu menggunakan manajemen ARKAS. Ini khusus dinas pendidikan. Jadi Bapak Ibu yang belum e, mempelajari atau yang belum sama sekali registrasi misalnya silahkan koordinasikan ke, ke Dinas Pendidikan untuk memperoleh akun arkas masing-masing karena untuk akunnya itu didapatkan di e, Dinas Pendidikan masing-masing itu khusus yang sekolah gitu e, username dan passwordnya itu nanti akan diperoleh di Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota itu yang poin kedua Kemudian yang ketiga, poin tiga ini, dalam rangka penyaluran dana BOS tahap tiga tahun anggaran 2022, sumber laporan realisasi penggunaan dana BOS tahap satu tahun anggaran 2022 dilakukan melalui ARKAS. Nah, e, Ini untuk pemberitahuan surat edaran ini, ARKAS ini posisinya sangat penting ya Bapak Ibu, jadi untuk laporan yang pada tahap pertama di 2022 semuanya harus menggunakan ARKAS dan menggunakan akun masing-masing ketika Bapak Ibu tidak melakukan atau laporan yang berbentuk online di ARKAS ini nanti Bapak Ibu otomatis untuk tahap pencairan yang ketiga ini akan terkendala ini kan pencairan tahap bos tahap kedua ini masih aman lah masih aman. Nah, untuk persiapannya Bapak Ibu harus melakukan registrasi e, aplikasi ARKAS ini di Dinas Pendidikan untuk mencairkan e, bos anggaran bos ini pada tahap ketiga ini dan melaporkan realisasinya dari tahap 1 dan tahap 2 ini, khususnya tahap 1 itu harus melalui ARKAS. Seperti itu. Jadi poin tiga ini dianjurkan untuk sekolah itu harus melaporkan realisasi anggaran bos ini melalui arkas, baik itu nanti tahap 1 kemudian tahap 2, agar pencairan di tahap 3 ini e, tidak ada kendala untuk Bapak Ibu nah, kemudian untuk poin keempat ini perkembangan penggunaan arkas per 2-3 Mei 2022 sebagai berikut nah, di sini ada tabel yang menunjukkan bahwa penggunaan arkas ini Bapak Ibu bisa lihat dari total penerima dana BOS tahun anggaran, itu tahun anggaran terbaru ya 2022 sekitar 217000 lebih gitu ya yang kemendikbud itu menyalurkan menyalurkan dana bos untuk sekolah-sekolah yang ada di Indonesia sekitar Rp217.000 lebih sekolah yang mendapatkan dana bos di tahun anggaran 2022 nah kemudian dari surat pemberitahuan ini, ini sebagai penekanan juga kepada sekolah-sekolah yang belum melakukan atau menggunakan ARKAS per 23 Mei. Jumlah sekolah yang sudah registrasi ARKAS, ini sekitar 186 sekolah. Artinya di sini setengahnya itu sudah registrasi dan di sebelah tabel ini jumlah sekolah sudah input ARKAS sampai dengan pengesahan dinas. Nah, di sini sudah di oleh dinas sekitar 1, 115 ribu sekolah. Artinya ada beberapa persen yang belum tervalidasi uh, oleh dinas pendidikan atau masih ada terkendala mungkin masalah pelaporan atau misalnya username, password, dan lain-lain atau belum rampung dalam penggunaan arkas se sesuai sistemnya. gitu Jadi, ini yang sudah beres gitu, yang sudah fix gitu ya. dari total yang menerima dana BOS tahun anggaran 2022 khususnya per 23 Mei ini. Nah, jumlah sekolah sudah input sampai dengan realisasi. Sudah input realisasi di tahap satu ini kemungkinan untuk 62.000 ini. 62.000 sekolah kemungkinan tidak ada kendala di tahap 3 pencairan bos tahap 3 ini kita bahasnya itu bos pos tahap 3 ya karena bos tahap 2 itu mengacu pada uh, pencairan laporan tahap 1 dan tahap 2 jadi nanti tahap 3 nya itu uh, apa ya intinya tahap 2 itu sudah sudah tidak ada masalah gitu jadi di sini itu penekanan untuk bos tahap 3 pencairan bos tahap 3 nah dari total ini Bapak ibu bisa lihat ya, oh dari mulai dari sekolah yang menerima dana BOS yang seharusnya menerima gitu dana BOS, kemudian jumlah sekolah yang sudah terregistrasi di arkas sekitar setengahnya dari penerima, kemudian jumlah sekolah yang sudah input arkas sampai dengan pengesahan di dinas sampai dengan. sampai dengan jumlah sekolah yang sudah input uh, realisasinya di tahap di tahap satu kemarin. Nah untuk yang poin kelima ini informasi perkembangan penggunaan dan pusat bantuan arkas atau markas dapat dilakukan melalui uh, hal, halaman ini ya halaman arkas sendiri dari kemendikbud.co.id jadi barangkali Bapak Ibu ada kendala tentang teknis atau misalnya akun dari arkas masing-masing sekolah Ini Bapak Ibu silahkan bisa e, akses di halaman rkas.kentikbud.co.id Karena memang dari mungkin hampir setengahnya itu e, Belum melakukan registrasi ya kita lihat di sini. perbandingannya mulai dari total penerima 217.000 sampai dengan yang sudah registrasi 160 186.000. Ini artinya setengahnya itu belum melakukan registrasi. Nah, per 23 Mei ini penekanan untuk yang belum melakukan registrasi ARKAS agar di tahap 3 pencairan dana pos ini tidak ada kendala dan ketika ada Kendala, misalnya salah satu sekolah nanti akan menghambat di sekolah-sekolah lainnya, gitu. khususnya per wilayah e, dinas pendidikan masing-masing. Nah, di sini berkenaan dengan butir-butir di atas dalam rangka percepatan penggunaan arkas atau markas, dimohon dengan hormat agar saudara memastikan satuan pendidikan negeri dan swasta melakukan registrasi pada arkas. Nah, ini e, pemberitahuan penting dari. Surat Edaran ini ditujukan kepada Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan kemudian diteruskan ke Satuan Pendidikan atau ke sekolah yang ada di wilayah Dinas Pendidikan masing-masing. Itu yang pertama, yang kedua, memastikan Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta melakukan input perencanaan penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan Tahun Anggaran 2022. TA itu bukan tahun ajaran ya, meski uh, meski dalam naungan pendidikan. Ini berlaku tahun anggaran karena memang berkaitannya tentang eh, operasional Bukan bukan sistem pembelajaran Kemudian untuk yang poin ketiga ini Memastikan satuan pendidikan, negeri dan swasta telah menginputkan realisasi penggunaan dana Post regular tahap 1 tahun anggaran 2022 paling lambat bulan Juli 2022 Sebagai dasar penyaluran tahap 3 tahun anggaran 2022 Nah, untuk poin ketiga ini perlu Bapak perhatikan, batas waktu untuk penginputan realisasi penggunaan dana BOS di tahap 1 itu paling lambat bulan Juli ya, bulan Juli. Jadi sudah mulai tahun akhir di akhir ajaran akhir tahun ajaran itu untuk bendahara BOS sudah mulai laporan gitu. Karena sebagai dasar untuk menyalurkan dana BOS di tahap Berikutnya atau tahap ketiga. Kemudian ini poin keempat, melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan pengelolaan dana POS secara keseluruh, keseluruhan sesuai dengan kewenangannya. Ini dilakukan oleh dinas pendidikan yang sekolahnya masih eh, masih meraba-raba gitu. Arkas itu seperti apa dan belum tahu seleb tentang arkas. Ini dinas pendidikan wajib mensosialisasikan surat edaran ini dan teknis pembuatan atau registrasi arkas tersebut mungkin itu saja informasi dari surat edaran yang terbit pada tanggal 23 Mei 2022 ini. Ini sangat penting karena sebagai operasional di sekolah masing-masing ya. Ketika suatu wilayah ada satu sekolah yang tidak uh, atau bermasalah dengan arkas, itu nanti akan menghambat pencairan di sekolah-sekolah lain. Uh, sesuai pengalaman saya itu seperti itu gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih. assalamualaikum warahmatullahi